So, hari ini kita bakalan pergi ke Muntei untuk uh, siap-siapin, uh, apa namanya, logistik untuk orang-orang uh, yang bekerja mengambil uh, daun sagu untuk pembuatan uh, atap nanti, atap tradisional mentawai di Padang. Dan saya udah persiapkan barang-barang, ini -barang. semuanya udah dipersiapkan, enggak? Gak sebanyak yang waktu saya berangkat uh, dari Padang ke Mentawai Karena uh, saya ada beberapa barang-barang yang saya tinggalkan Nah ini juga si Om Maman Paksa juga sudah mempersiapkan uh, uh, sampan untuk kita berangkat Jadi nanti kita tinggal berangkat dari sini ke Muntei Oke, okay. sekarang kita udah siap mau berangkat Dan keberangkatan hari ini kita nggak cuman berdua Saya sama Om-Mama Paksa Hari ini kita berangkat sama Kak Ula Anaknya Om-Mama Paksa dan anak-anaknya berdua Jadi kita berangkat berlima Ya, Ke daerah mana kita tinggal Kak? Di rumah Kakak di Melipet Kita uh, hari ini Hari apa ini? Selasa ya? Dari Selasa sampai hari Jumat, uh, kita tinggal di Malepet Dan juga hari ini, kita persiapkan barang-barang apa yang perlu dicas-dicas untuk pengambilan dokumentasi, uh, apa namanya proses pengambilan uh, atap ya, daun sagu untuk pembuatan tobat di Padang. Oke, udah siap semua ya, Kak? Oke. Okay. Dan nah, sekarang saya juga dibantu sonin untuk angkatin barang-barang saya Untuknya ada adik saya nih yang bantuin saya bawain barang-barang kalau enggak udah udah nggak kuat saya berat kalau sekarang kita pakai sampan yang mana yang besar apa yang nah, besarlah Oh sekarang yang bapak-bapak tadi bukan sampai yang besar, kan. besar dikit uh, kalau bawa kecil mana mah buat sampahnya uh, berlima kan jadi kita udah uh, mutusin untuk pakai sampan yang besar karena penumpangnya banyak Nah, kita udah sampai di parkiran Sampan. Oh, nah. mikut Ya. Ya, nah. ikut di muara, ke muara. Hmm. Dan yang kita pakai sampannya yang itu. Yang agak besar. Oke. Okay. Ala-ala lah, Jadi barang-barang ditaruh di sini. dulu barang-barang sama plastik plastik supaya nggak kena supaya nggak kena hujan barang-barang kita saya di sini om iya nih kamu di sini au oh. ini sudah noti lagi ha ini kenapa aduh baru bernal eh kita okay. udah siap-siap dan kakak di sana oh di sana sudah ya siap juga ya mungkin kita kita sekarang jam berapa om waktu jam hmm. waktu jam berapa sekarang om jam 12 jam 12 sampai di sana jam 4 jam 5 berarti 12, belas satu dua tiga empat jam lima lima jam dari sini naik sampan oke okay. ya ya ya ya geser di sebelah kanan oke okay. oke okay. kita udah udah mau mulai jalan ya hmm. kita berdoa supaya kita aman di perjalanan ya Meskipun lagi majereh awan masalah Oke, okay, karena waktu sekarang nggak memungkinkan kita untuk pergi ke uh, apa ke Muara, karena cuaca lagi hujan, jadi kita memutuskan untuk uh, istirahat di Mangurut. Ya, mungkin kalau misalnya hujannya nggak reda sampai sampai uh, sore mungkin kita bakalan lanjutin uh, perjalanan dari si, dari Mangurut ke Butuh itu mungkin malam tapi ya uh, mudah-mudahan uh, apa namanya hujannya cepat uh, cepat reda jadi kita juga bisa cepat ke Muara uh, sekarang kita udah sampai di Munte dan uh, kita bakalan dari sini ke malepet bakalan jalan kaki ke tempat uh, apa namanya suaminya Kaulah anaknya Om Maman paksa